You got a friend in me. Eh bro apa kabar semuanya? Halo mabr. kalian melihat Oce lagi di sini Bro ya. Ya oke, kali ini mabr Oce bakal mau main Call of Duty Mobile, tapi yang ini Call of Duty Mobile Warzone mabr ya. Ini sebenarnya ya hampir sama lah sama yang game kita biasa mainin mabr, cuma ini nih series lainnya Bro ya. Warzone ini dia lebih fokus ke battle royale Bro ya. Wadah. Oh, uh, kuat trio solo ya. Sama sih, sama kayak CODM ya, ada Battle Royale dan Multiplayer. Tapi ini warzone yang lebih ke Battle Royale yang sih, menurut Oce ya. Terus CODM yang sekarang kita main itu lebih fokus ke Multiplayer yang mau berumah kalian, heran turnamennya kayak lebih besar di MP-nya, bro ya, tapi biayanya juga nggak kalah Bagus banget malah ya Makanya game kita tuh saya nya besar banget Mabu. Dan ini juga besar sekali nih. Oce tadi ya Baru update Mabro Itu udah 5GB men Ini baru tahap perkembangan Mabro Belum resmi rilis ya Resminya itu masih tahun depan Bulan mei wah itu masih uh, Setengah tahun lagi Mabro ya Kalau kita nunggu Ini yang main sekarang juga gambarnya Belum bagus Mabro ya Karena ya Seperti Oce bilang Masih tahap perkembangan ya Dan sekarang Oce pengen mereview nih. Warzone mobil tuh seperti apa apa bro ya? Apakah lebih seru dari CODE ya mau bro? Lebih seru dari game kita? Ya udahlah, kita langsung tes aja mau bro. untuk kalian yang pengen install ya. Kecaja juga ini masih belum rilis resmi di server Indonesia ya. Jadi kalian tuh harus pindahin server kalian. Kalau nggak sel ke Australia dulu. Jadi downloadnya misalnya kalian iPhone pakai negara Australia dan jika kalian pakai Android Play Store ya, mungkin harus dipindahin juga. Kali. Terus mainnya juga masih pakai VPN karena ya belum resmi rilis mal, Bro. Jadi masih agak susah lah. Agak lumayan ngeledek oke. Yuk langsung aja kita main mau kita cobain ya. Tapi kayaknya masih seru ngecewain game kita nggak. Cih, si, bro. Yalah, langsung kita mainin. Oke, okay, mau uh, uh, uh, uh, apa nih? Kita select laptop. Uh, sekali, bro. Ini mirip sekali sama yang di PC-nya. Cuman gambarnya kayak mirip game buluk ya. <laughs> ya yeah, masih tahap perkembangan sih, um. diwajarin. Ini ntar bisa freestyle nih, bro. Asik sekali sih ini. Oke. Hmm. Okay. hmm. Ini Ocha settingin kayak hampir seperti layout COD Mocha mah bro Oke okay. Ayo bro dulu, kita lembak sih bro Uh, Apa nih? Uh, udah mulai mah bro Ini pakai helikopter <tinyuruh> Gokil, gokil, gokil Kita siap bro Kita langsung saja harusnya sih nanti kalau udah resmi real sembako gambarnya kecoy dem ya karena bisa dilihat dari awal awal sesi udah gede banget men 5GB loh uh. wah ini netnya kilu juga bro segel segel segel segel bebas cuman ini harus cara udah santai weh ini misalnya kita jatuh gini mati enggak enggak lah ya oke ada orang yang turun ke <tuk> semeja kita loto dulu bro motor udah set setting 100% enak ya. ini coba namanya sama enggak sih kxr oke nya enak nih Oke, okay, dulu bro. Uh, ini udah ada boleh, ini nih. Bro, sudah siap perang sekali. Ujamah bro, ya hmm, mantap. Disitu bisa pakai UAV juga, loh. Bro, ya, Di battle royale pakai UAV ya? ya kan, kalau misalnya di battle royale kita kan, apa namanya scout ya? Bisa pakai UAV di battle royale kita, bro. Kepi armor. Di sini juga ada armor. Udah full armor wajah udah lumayan lah. Ada step ada step. Oh, mati lo. Kita bid Nah sana lo pergi lo. Gila bro, ya eh, jangan lawan lawan deh. <tip> Ini wajah desert bro. Dia ke apa ya? Wah mesin kan lo enak gak sih senjatalo bro? Uh, oke okay. kita jalan sudah zona ma bro. nih coba main ini yang trio ya ma bro ya karena ada squad ada orang di sana tuh. eh aku lihat aduh deketin lu aja deh. ma ma ma ma ma ma ma ma, -ma, -ma eh weh cabut weh sakit banget sakit banget sakit, sakit banget please please, please please please selamatkan rocama oh, bro wah ini ngeri banget sih warzone nih. mati jangan mati jangan mati jangan mati jangan mati mati eh sorry siapa nih kok oh, kita enemy UAV active Udah hampir mati Oke, okay, aman saja bro Enak loh ini senjatanya tapi Menurut sekali ini Wah oh, ini cepet banget mainnya weh Cepet, cepet, cepet, cepet zona cepet banget dah Wah <tuk> gila sih ini mah bro Nggak ngerti ya Waduh. <tuk> ada orang tuh banget sih. Bro, bro bro bro bro come on bro no no no no no no oh kap bro oh gila wewewe we, we. jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan gimana nih guys Dep di, di situ ada orang itu apa nih ini bom ya ini bom ya Oke nih harus cebol eh, semok semok ada trofi di sini mah bro? Oke okay, teman, oh ada orang dong situ. Wee wee wee wee wee ini reload ya satu abad pak. Wee! Wah orangnya menghilang dong. Nah, itu teman kita. Ntar carain dulu ya benar ini, ini karena nggak ada giro Gue bingung mah bro. Banyak sekali, oh itu temen itu temen. Oke, sampai dulu. Ini perlu, perlu roja nggak? Terlalu banyak bro, ya bro. Semoga aja, aja bisa memenangkan match ini ya. Aduh, ada apa nih? Ini apa nih? ini apa sih pesawat wah weh, wah wah wewewewe gak gitu dong gak gitu dong bro come on lah bro wah meen <tip> ah, <tip> kenapa susah banget main warzone nih. ini gak susah sih sebenarnya ini gara gara2 ga ada jiro, ga ada bantuan apa2 men. Ah. man, man. Tapi seru aja, ya. menurut Oce ini bakal bagus banget Misalnya gambarnya udah jadi ya. Kita masih hidup aja, ini tuh Oce tadi udah lumayan kill banyak banget. Oke okay lah. Yuk, Mam bro, kali ini Oce mau main multiplayernya. Kita coba Mam bro ya. Kan battle royale -nya udah nih. Kita lihat multiplayer nya ya. Sebelum-sebelumnya nih Mam bro sebelum mau cari kalo Oce, Oce tadi tuh test ya. Gue dapet domination test terus dapat mapnya tuh scrapyard ya itu kan sama ada yang CDM uh masih nice gue bro langsung gas aja mau bro oh, ada orang nggak di sini ah ternyata ada deh Aku kira ada duh duh duh duh di flash aja mah bro. Oh nice bro. Pick Wah, ini isinya apa dinil? Kita malingin kali ya. Secure bravo. Mantap bro. Wuh, the best. Securing objective Malang bravo. Lagi. Bravo secure. ya berada berada Let's go berada Oke, okay, masih kita gitu ke sini. Oh, ada yang sih. sana, Bro. Aduh. Ah, semacam treatment gitu ya Ada ranjau, coy. alpha.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 Mingungkan yeah. sih. Ya. Yeah. Mana busnya? Tuh ada orang. Udah mah bro. Oke, Alpha. Udah nice nih oh, mah okay. ya, bro. Kita harus capture lo. Gua sih enggak mau capture ya. Biasanya kan kita. kita... Oh, wow, nice. Ngopron dulu kali ya. Oh, itu spot trap mah, bro. Ini itu Halo bro mana gusir. Eh? Securing, Enemy is securing alpha. Oh no no no no. Apa itu We apa itu Wah oh, gila mau Alpha. mati lo dia nembak duluan dia mati mah bro oke okay. tetap tenang oh. majin makin makin makin makin Kayaknya cuci bokong Oh mobil. Mereka tuh jagain cecerannya ya. Oke. Okay. Yes. Oh iya, well, jadi menu 2 Gak bisa bro. Ini kurang pakai punya nih bro. Yang ini pulang. Terus jangan ngelatweet, ngelatweet. Ada orang lagi di sini. Oh, apa lagi. kita senjata, oh, senjata nih bro All Kira sepertinya menang nih ya WC Wah susah banget nih no, no no no susah banget ini Udah no, no, no, no. ini, ini bro Ini tuh harus jadi giro sih asli Gue senjata ini Ini pake mj lah paling benar. Sudah menang men The best Mission is complete Good work Good work bro Good work Good job Nah kita kelar Mabro selesai Oh tuh loh sembilan Mati lima uh Paling banyak Mabro ya Cuma beda kalau di Caud puluhan Hah. Ini Wah oh, oke okay lah Capture nya nol <laughs> Gampang capture uh. di sini namanya Lakman ya Kita sebut Kikinan ya Kikinan ini bro ya yeah. CODM Pride Ya oke Mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro ya sebenarnya ini tadi Oce pengen bikin konten CODM aja ya CODM biasa-biasa ya Tapi kebetulan Oce melihat story dan konten creator lainnya itu ada yang upload warna Jadi Oce penasaran gimana cara dia download ya Mabro ya Dan Oce tahunya bisa di android iPhone bisa loh ya Wah gokil ya Tapi ya harus pakai VPN ya Jadi agak sedikit ngelag-ngelag Mabro mainnya Tidak Memuaskan lah karena aja cuma pengen tahu isinya Jaw Warzone ini ya. Ya semoga aja bagus Mauro ini juga. Uh, pasti CP ya, CP-nya. Sama karena dia kan dari Activision juga Mauro ya. Uh, mantap sih. Terus ini juga ntar ada battle pass. Wah. Mantap, cuy. Nanti ya, ini nih. Ya. Ada story juga. Udah 2400 CP udah bisa beli kayak ini? Messi. Gak bisa sepertinya ma bro 2400 cp cuy Wah Sekitar 200 ribu sampai 300 ribuan ini Mantap Sudah keluar apakah bisa top up Aku tidak tahu kawan <laughs> Yaudah udah bro gitu itu aja untuk video kali ini ma bro Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan Jangan lupa subscribe Serta aktifkan lonceng ya ma bro Sampai jumpa nanti And yep, See you ma bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you next